Kepribadian dia, personaliti dia penuh dengan etika, penuh dengan moral, penuh dengan kebajikan. Yang mana meletakkan Nabi ni antara pemimpin yang patut diikuti dan ditauladani. Pak Excellent punya pemimpin. Sebab itulah. Nabi ni perbuatan dia selari dengan perkataan dia. Perkataan dia selari dengan perbuatan dia kerana akhlaknya adalah al-Qur'an. -Qur, Al yang ni kita boleh tengok sejarah bila mana ada seorang lelaki yang bernama Hisham bin Amir datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha yang bertanyakan bagaimanakah akhlak dan adab Rasulullah s.a.w dalam hadis muslim ada diungkapkan benda ni apa jawab Aisyah kana khulukuhul quran bila mari kawan ni tanya Aisyah Nabi ni lagu mana dia punya perangai Nabi ni lagu mana dia punya kehidupan Nabi ni lagu, lagu mana dia punya adab kana khulukuhul quran Akhlaknya adalah Al-Quran Sebagaimana Al-Quran Itulah akhlak Nabi Tengok Nabi itulah akhlak Al-Quran Dan Nabi ini juga Memang patut dijadikan Suri tauladan Suri ikutan kita semua Nabi ini Bukankah dalam surah Al-Ahzab Ayat 21 apa firman Allah Laqadka nalakum فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً sesungguhnya pada diri Rasulullah contoh tauladan ikutan yang baik apa saja yang datang daripada Rasulullah sama ada perbuatan dia perkataan dia, pengakuan dia adalah kebaikan kerana perkataan Rasulullah bukan perkataan yang sia-sia bukan perkataan yang main-main tiada satu pun perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah berdasarkan hawa nafsu baginda wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yu yu Rasulullah. Jadi dia suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Limankana Ya Rajullah. Bagi siapa yang mengharapkan redha Allah. Hidup kita ni tuan-tuan, kita nak harap redha siapa? Redha Allah lah. Jangan sesekali mengharapkan redha manusia. Jangan harapkan redha manusia. Kalau kita harapkan redha manusia, kita akan cepat dipenuhi dengan hawa-hawa nafsu yang pelbagai kalau kita nak redha manusia redha manusia ni macam ni lah time orang suka kita dipuji oh kembang dada time orang suka kita diangkat time orang suka kita dipeluk time orang suka kita diberi macam-macam kita rasa gembira dan happy tapi bila orang caci bila orang benci bila orang maki kita rasa apa? tadi time orang suka, ni time orang tak suka dah oh, orang duk maki macam-macam orang duk caci macam-macam, orang duk tuduh macam-macam, masa tu happy lagi ke dah down dah dah down dah sebab manusia ni hawa nafsu dia Allah uji sikit saja yang Islam ajar bila kita dapat segala nikmat dan kelebihan, kita bersyukur bila Allah uji dengan ujian dan musibah kita bersuh bersabar tu yang agama ajar Allah bagi syukur Allah uji sabar tapi bagi orang yang dipenuhi hawa nafsu, bila Allah bagi dia sombong hmm. tapi bila Allah uji dia give up, dia putus asa dua-dua ni kita kena buang daripada kamus kehidupan bila senang kita sombong buang bila kita diuji putus asa pun buang yang islam ajar satu syukur, satu sabar jadi dah kata nak redha Allah dan satu lagi dan balasan di hari akhirat sebab itu islam selalu meletakkan beriman kepada Allah kebanyakan ayat Quran dan hari akhirat walaupun sebenarnya rukun iman lain banyak lagi kan tapi kebanyakan yang kita tengok, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kenapa bukan kepada Allah dan malaikat kenapa bukan kepada Allah dan kitab Tu berhukum iman tapi kenapa Allah hari akhirat supaya manusia sentiasa ingat bahawa kita selepas mati ini ada kehidupan lain maksudnya hidup atas dunia ni akan dicatat kiri dan kanan depan belakang, atas bawah ada kira-kira dia tuan-tuan setiap perkataan yang kita keluarkan ada nilainya di sisi Allah perbuatan yang kita buat ada nilaian di sisi Allah niat yang kita keluarkan dari hati ada nilaian di sisi Allah lepas dunia ada hidup lain Ingat bahawa kita ni akan dinilai, kita akan dikira, kita akan ditimbang. Jadi hiduplah sebagai manusia yang beriman di atas dunia. Buat benda-benda baik, jangan buat sebaliknya. Jadi bila orang tu, otak dia dah terdotring dengan Allah hari akhirat. Allah hari akhirat, dia beringatlah. Bagi yang jauh dari doktrin ni, dia fikir nak hidup atas atas dunia semata-mata akhirat letak belakang dia buatlah apa yang dia suka kalau dia ingat akhirat dia akan waspada, kalau dia ingat akhirat dia akan berhati-hati benda ni tak habis hidup tu yang mati tu bukan pengakhiran, Allah angkat balik, Allah tunjuk balik depan orang hari ni tuan-tuan, kalau air kita dibuka depan orang pun betapa malunya kita contohlah terbuka air kita malam ni sekurang-kurangnya orang dalam masjid ni saja tahu tu pun tebal habis dah muka kita naik berapa kilo sentimeter dia tu bukan dunia lagi tahu ni dalam ni saja harap-harap orang luar masjid tak tahulah kita berharapan demikian tapi besok seluruh manusia boleh tengok kita diadili di hadapan Allah apa kebaikan yang dibuat, apa kejahatan dan keburukan yang dibuat. Sebab nak marih rasa malu, nak marih rasa apa itulah. Itulah yang disebut dalam agama sebagai ih ihsan. Yang jadi masalah umat Islam akhir zaman ini ihsan-less. Bukan tiup-less, tiup-less tak apa. Ihsan-less, ihsan itu ihsan hilang. Iman tak hilang. Syariat tak hilang. Percaya tak pada Allah? Ya, saya percaya. Saya yakin. Saya beriman. Semayang tak? Oh, takkan percaya kat Tuhan. Malas semayang. Saya semayang. Tapi ihsan hilang. Percaya kat Allah. Semayang. Tapi, bila keluar masjid, selipa aku. hang berday. Pasal apa berday selipa orang tu? Ihsan tak ada. Basa apa kopak tabung masjid Ihsan tak ada. Yang mana kopak masjid dengan ambil selipar tu kalau tanya dia, percaya dia Allah. Oh Allah Tuhan aku. Semayang tak? Semayang sekali yang kita. Tapi masa apa boleh ambil selipar orang? Ihsan tadi, apa dia Ihsan antab budallaha ka annaka Isa ni satu rasa yang Allah sentiasa Awas kita Lihat kita Tengok kita Dengar kita Rasa tu kalau tak ada Walaupun dia percaya Allah Walaupun dia semayang Macam-macam kejahatan boleh berlaku Kalau rasa tu tak ada Yang jadi ada rasa tu lah kita tak buat jahatnya Baru nak ambil sikit Eh hey Allah tengok Tak jadi Baru nak tampak sikit Allah tengok Tak jadi baru nak tu sikit, Allah tengok kalau tak ada rasa Allah tengok tu duit masjid dia ambil, selipar orang dia ambil, hat tu dia buat, hat ni dia, dia buat, pasal apa? rasa tu tak ada rasa tuan-tuan boleh faham ke tak ni? Oh, faham tak buat?